Kita sesaat lagi akan mengundi ya 8 paket ibadah umroh dari Bank Jateng Syariah. Dan saya turut mengundang pengundi dari Bank Jateng Syariah ada Ibu Fitri Haryana SE. Silahkan Ibu. Luar biasa. ya Ibu Fitri ini pengundi dari Bank Jateng Syariah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah sehat. Ibu sebelum kita melakukan uh, undian 8 paket ibadah umroh dari Bank Jateng Syariah. Mungkin akan disampaikan ke teman-teman dengan Ya untuk masyarakat semua percayakan nabung di bank jateng syariah karena undiannya sangat menarik. Wow luar biasa. Ibu sudah siap ibu? Siap. Melakukan pengundian delapan pakai daripada umroh ya. Oke ibu silakan. Nanti habis ini saya hitung ya 3, ya dua, satu silakan ibu. Iya. Kita lihat siapakah. Pemenang 8 paket ibadah umroh, dan ini dia pemenangnya. diarahkan Iya ini dia. Kita lihat dulu Bapak, dicek dulu untuk kelengkapannya. Bagaimana dari Dinsos, notaris dari kepolisian? Sah. Oke, sah. Selamat kepada Basnas Provinsi Jawa Tengah, cabang Syariah Semarang. Ada Dewi Wijayani, cabang Sya Unisula. Al Fakultas Farmasi UMP, cabang Syariah Prokerto. KAS Desa Bulung Kulon, cabang Syariah Kudus. KSPPS Bina Insan Mandiri, cabang Syariah UMS. KAS Amana Tamanah Rahman, cabang Syariah Klaten. Muhammad Iqbal Bayhaki, cabang Syariah Surakarta. Dan yang terakhir, selamat kepada Suharno KJKS BMT Amanah Capam Syariah Sukoharjo. Tepuk tangan luar biasa untuk 8 pemenang paket ibadah umroh dari Bank Jateng Syariah. Untuk simbolis, saya turut mengundang Bapak Sumardi Aji Prabowo selaku Wakil Kepala Divisi Syariah untuk bisa bersama saya dan memberikan simbolis kepada Ibu Fitri Haryana, SE. Iya, ini dia Bapak Sumardi Aji Prabowo selaku Wakil Kepala Divisi Syariah. Silakan, Bapak. Iya. Bisa di samping saya, Bapak? Iya, dan inilah simbolis ya. Minta tolong untuk bisa diantarkan. Iya, terima kasih banyak. Dan ini dia simbolis ya. Uh, untuk delapan pemenang paket ibadah umroh dari Bank Jateng Syariah yang diberikan kepada Ibu Fitri Haryana, silahkan Ibu diterima. Tepuk tangan yang luar biasa untuk penyerahan simbolis ini. Oke okay, dan pastinya terima kasih sekali lagi untuk Bapak Sumardi Aji Prabowo. Terima kasih untuk Ibu Fitri Haryana dari uh, Dintos, notaris dan kepolisian. Oke okay, dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Sumardi Aji Prabowo. Selaku Wakil Kepala Divisi Syariah dan Ibu Fitri Haryana yang sudah tadi ya mengundi 8 paket ibadah umroh dari Bank Jateng Syariah. <SILENGALAN>